Hi. Hi. Tak apa, tak ada intro, straight forward to the game. Hari ini kita akan main game namanya adalah Surgeon Simulator 2013 dan hari ini kita akan operate seorang pesakit nama dia Cop. Dia sakit apa? Dia sakit apa? Kita sebagai Dr. Pakar Misi Operate Dia yang berkaitan dengan Heart transplant, Jantung box sekarang bermasalah Sangat bermasalah Kita kena tolong dia Guys, di location Surgery Light Misi lah dekat tempat Misi Seri kan Alright Kita akan begin kita nak buat operasi YAAAAAAH Ok guys Tersedia untuk bedah Ok ada masa Dan belak level dia masih dalam keadaan Stabil uh, Tak Takpe kita nak, nak bakar Mula kita perlukan uh, Nak ambil apa sekarang ni ada Follow the procedure please Follow the procedure Alright Okay kita fikir kedudukan Kedudukan jantung kat belah mana Belah kiri Okay uh, Kita kena pecahkan rusuk dia dulu Alright Oke, okay, oke okay. Oke okay. Cikgu jantung kau? Mana uh, Okay Oh, jantung dia Alright Sekejap uh, ambil oke. Okay, sekejap sekarang kami Ambil jantung dia pelan-pelan Bati-hati Okay, tangkap Iyoo! Ah, Masa nak berjaya ah, Apa yang kita perlu buat Okey, kita keluarkan dulu satu-satu Keluarkan dulu satu-satu organ yang dah sedia ada Ok, sabar, bertendang, bertendang. Aku boleh selamatkan kau, Bok Jangan risau, Bok Hari ini, Kita gagal Gagal menyelamatkan Bob Bob sangat mengharapkan kita Gagal Jadi uh, Untuk video yang sebelumnya Saya mengucapkan terima kasih kepada siapa yang melihat Walaupun dia masih dalam satu permulaan Satu perjalanan yang sangat jauh lagi Walaupun bagaimanapun saya menghargai Siapa yang sanggup melihat video utama saya Dan mengharapkan adalah Siapa yang pernah melihat sebelum ni, keep on committing dengan apa yang saya buat. Okey. Dan pada pada pada yang akan datang saya akan berusaha buat. Video saya akan lebih terbaik. Sekiranya ada komen, bolehlah letak di sudut bawah like ataupun dislike if you want to be my haters and subscribe. Okey. So that's it for today. So ciao. Tiket dulu sepatutnya guna controller sebab lagi best ah tapi sebab tak ada controller kita guna keyboard dia